Mana kau? Pecah pala kau, Mamang. Uh. Mm. Uh, uh, uh, uh. Oh ya Allah, duit kok langsung kebunuh habis, lalu habis habis selia aku. Astagfirullah. Mm. Sumpah demi apa bae, aja mati-mati bos. La ilaha illallah, udah tadi aku nganti nih, bye. Welcome back to my YouTube channel. This is Satsal speaking here and you watch me again. Yay, nah jadi di video kali ini cuy, aku nak main game Call of Duty Mobile lah. Ini dia gamenya, nah. nah ini dengan tak kamu, eh oke, oh, kita gas ke cuy. Jadi ini aku nak main rank Bayern, aku nak main TDM. Jadi di sini aku mainnya itu cuy, full pake giro, eh Ini caknya aku taruh sini, baik kali, mic aku nih, biar youtuber-youtuber dengan. Oke, ini langsung pre-match ya. Agasingku gawe make ini, Bay. Bulu-bulu blo. Oke, kita coba ya. Ini aku lama sih enggak main. Lho, sudah hampir berapa minggu tuh artikel sini. Di sini aku pakai Akai. Ya. Wow. Salah. Ceneng. Mana kau, Mamang? Sini kau. Hmm. Nantau aja kita. Mana kau? Pecah pala kau, Mamang. capekalah, pecah, pecah pala, eh, eh, eh, nentak uaknya, hmm, no, no, no, uh, oh, uh. wow, inilah aku setuju main game ini kau, pala aku tepeng-pegeng singgonya dah ini uh, wow, mm. oh, wow, ya Allah kok langsung pembunuh habis terlalu habis habis senjata aku Oke okay, oke okay. kita ini dulu isi dulu we La illaha illallah tadi aku nganti nih bye Eh <Gujjek> ini sini kau sini kau Mamang Pecah kaki kau Mamang hmm Jangan lama-lama kau dengan aku sini kau sini kau sini nyawer gawe Ya Allah uh bukan aku yang dapat Astagfirullah Hmm tumbaklah kan kau pecah Enggak <laughs> mati gampang kau Sumpah <laughs> anjir Wow wow wow wow wow wow tombak senjata uang dulu, mana senjata uang ini dah? Kau ada senjata aku nih? macam apa lah kau tombak senjatanya dulu? Oh uh, ini ada ini ada dah, tombak senjata ini. Hmm, sini kau berdarah, kau bergilah kau dapat dimati, cuy. Sumpah demi apa eh? Aja lihat kau dimati bos ditumbak dari belakang aku, ya Allah oh. Astagfirullah ditumbak dari belakang, ya Allah kita jinggo eh, jinggu eh, jinggu eh. Hmm. sini kau, aku baru mati sekali nah, tak uangnya aja kita kan sini kau, tong oh ini dong Astagfirullahaladzim oh, bikin ini dah jinggu katom, bikin ini yuk nah. kita mati rudal Oh, wah, tidak mati Oh, ya Allah Sini kau Eh, eh, Ini aku pakai AKM, cuy Kita jingok lagi di mana rimba nyora Sini dia, mamang Kau hm. Nak pecah pala Nak pecah pala Pecah pala uh, La ilaha illallah ila Astagfirullahaladzim Ya Allah mati kanang, talang kau, Mbak senjatanya, ya sniper kah? bukan, ini tuh emang aku cain cain nih ya, karena aku nih pakai pakai giro. Oke si kok lagi, Sikok lagi, Sikok lagi, sikok lagi, kami menang ini. Oh ini, nih nggak mati, bisa-bisa kau udah mati. mati. Wu, aku tidak final cam. Wuh Gila, gila, gila kita jenguk aku dapat berapa ya? Eh? Palanya pecah ya Allah, gagal gagam mikaku ya. ini rak. Tidak <laughs> cak youtuber kan? Terasa lagi deh. Nah, kita bahasa lagi rak. Ah, cak youtuber youtuber kan? Enggak apa, enggak apa, enggak apa. tapi kok banyak aku yang aku kill Agak-agak eh. kebanyakan ngomong ini nih. Hmm, video ini. Oh, sebelas, sebelas sih yang aku kill jangan kamu tak tahu. Hmm, mati dia. <laughs> Oke cuy mungkin segitu dulu video aku hari ini ra terima kasih buat kalian sudah nonton nih. Eh. Nah buat kalian yang pengen Nyingok aku main game ini lagi, kalian bisa komen di bawah cuy. Yeah, iya biar, biar, biar, biar aku tuh tahu wadah kalau kalian tuh seneng dengan aku yang kota konten yang caca ini cuy. Mungkin itu bye uh, sih kopsen aku. Jangan buyan. Bye bye.